Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengeluarkan isi hati dulu, Ustaz. Dan mari perkenalkan Ibu. Ibu. E, pertama kali saya penasaran, Ibu mau diperkenalkan? Oh iya iya. iya. Nama saya Ibu Eni dari Cilacap. Mengeluarkan tapi, maaf, hati. Bukan api, Pak. Dari Cilacap Nusakambangan. Oh iya. Dekat Nusakambangan tapi bukan api. Pertama, saya sangat penasaran sekali lewat kajian, lewat radio MTA yang begitu menyentuh hati dan membuka mata sekalian anyal pada Pak Ustadz itu. Yang jelas, Pak Ustadz sangat pemberani di sini dan saya katakan jihad ngungkuli serdadu karena saya baru kali ini pak ustaz mendengarkan ustadz yang nantang-nantang dukun minta disantet itu jarang sekali bahkan saya pun takut itu sehingga waktu ada pengajian umum silaturahmi di Purwakarta tanggal 2 bulan 6 saya penasaran saya berangkat dengan rekan-rekan kami satu bis dua bis saya saya tahu itu wajah Pak Ustadz Sukino sampai lari-lari di -lari. nggak <tipun> ada TV di rumah? ada lihat tiap hari lihat TV itu tapi dah. kan tidak tidak marem. <tipun tipun> Seperti hari ini juga, saya datang ustadz satu bis rombongan berangkat dari kemarin jam 6 pagi, terus nginep takut di sini, teklok maksudnya di sini nanti ngantuk semua rugi, ya. jadi saya nginep terus ternyata terperangah. Hati saya setelah uh, datang di tempat ini, Maknyes itu, <SILENCIO> yang katanya tempat ini itu didanai oleh mbahnya setan, <SILENCIO> ternyata saya tidak takut. <SILENCIO> <SILENCIO> uh, mudah-mudahan Pak Ustaz panjang umur. Amin, amin, amin, Sampai seantero dunia <SILENCIO> yang kaum muslimin terutama khususnya untuk Indonesia yang sebagian besar itu muslimin. Itu mendeng mendengarkan kajian Ustadz Sukino. Ya, yang mendengar malah mendimu ya. <laughs> Enggak, nanti kalau e, benar-benar sudah masuk di dalam hati, seperti saya, Pak. <laughs> ya, sukari, ke sini terus. Dan saya, eh, tadi saya mendoakan Pak Sukino ya, <laughs> supaya panjang umur, karena saya ketemu Pak Sukino udah tua. <laughs> Dekata kemarin-kemarin dulu Saya sudah mengerti MTA Mungkin akan uh, Ikut Ikut menjelaskan Berani menjelaskan Kalau sekarang saya belum Karena memang belum belum Sepandai Ustadz Sukino wow. Yang saya lihat Ustadz-ustadz yang ada di daerah kami Keto Eman danisin mundur Maksudnya menerangkannya itu tidak begitu belah blakan masih takut takut. Itu sekarang mulai mulai pertanyaan ya ustadz. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya silakan. Di, di daerah kami itu banyak sekali rombongan rombongan, terutama ibu ibu yang e, mengadakan. Yasinan, seperti kami juga dulu sebelum tahu MTA itu juga ya sering sering mengikuti yasinan. Kemudian ibu-ibu itu ternyata sudah hafal hafal betul itu sampai uh, seperti balapan ustadz membacakan yasinan itu seperti balapan. Tapi ternyata itu tidak tahu artinya. Blas tidak tahu Yasinan, isinya apa juga tidak tahu. Ternyata yang yang diingat itu uh, hafalannya saja. Kemudian pernah saya tanyakan kepada yang memimpin Yasinan itu, buk sekali-kali di, di, dijelaskan artinya, nanti kan agak pinter. <San> nah itu yang yang memimpin itu jawabannya pengwisping apa-apa kok udahdi dirubah-rubang kok malah bubar. pertanyaannya Ustadz Apakah itu ada tuntunannya yasinan itu mm -hmm. kemudian apa apa sih yasinan itu untuk apa begitu dibacakan karena saya menanyakan seperti itu tidak dijelaskan Yang yang saya tahu Kalau saya membaca Yasinan itu Untuk dirinya sendiri Agar mendapat pahala begitu Terus pertanyaan yang kedua Ustadz. Dalam peringatan hari-hari besar Mulut dan Rajaban Itu mesti diiringi eh, diisi oleh pengajian Dan diisi oleh Ustadz di tengah-tengah isian itu Ustaz Dibacakan ayat suci Al-Quran Terus hadirin sebagian hadirin Amin Allah Itu ya Sampai keceledot-celedot saya Ustaz maaf Itu kalau kurang keras Kurang semangat Ustadz yang mengisi juga memerintahkan lagi supaya Allahnya agak bersemangat begitu. Padahal setelah mengaji saya tahu dalam surat Al-Araf 204, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah terus ini dengan hubungannya Allah begitu bagaimana Ustadz? <laughs> nyatanya tidak dilarang oleh Ustadz yang mengisi kasihan itu. Ya. Yeah. Kelihatannya saya mau tanya yang ke Ustadz itu ya nggak berani wong Ustad lebih pinter. Pertanyaannya Ustadz, kalau saya saya sudah mengaji jadi saya diam. Tapi sebetulnya hati saya tanda tanya, kok orang dilarang ya? Saya mau melarang, kok nggak berani ya? Karena bukan Ustadz Sukino. Hmm. Yang ketiga Ustadz, banyak orang tua yang membanggakan anak-anaknya. Yang nantinya akan mendoakan dia Menjadi anak yang soleh, padahal kalau saya lihat, bahwa anak-anak mereka itu jarang yang sholat. Apa itu juga termasuk anak yang soleh Ustadz? Sedangkan orang tua itu kebanyakan tidak berani untuk menegur anaknya, mengapa tidak sholat? Apalagi mengatakan anaknya kafir. Babar pisah nih, itu enggak berani. Karena anaknya, wis jadi wong ceritane. <laughs> jadi ketika lahir, <laughs> belum jadi orang. Sekarang jadi orang. Iya, ya? jadi orang kaya loh, Ustadz. Oh. Kan biasanya kalau uh, anak, uh, orang tuanya lebih tidak punya itu, terus agak bagaimana begitu ya terus pertanyaannya Ustadz apa itu namanya doa anak yang soleh mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Ustadz karena di daerah saya di eh, mungkin mendengarkan dan saya yakin itu sangat mandi Ustadz kalau Ustadz yang menjelaskan karena Ustadz itu sangat-sangat pemberani Ibu-ibu nanti pulang di demo tanggamu ya. <gulau> Semua yang mendengarkan nih, wah kok dilapor yeah. ke tengan, ya. Karena yeah. kemarin, kemarin kami sudah pamer Ustadz. ah aku ngesongki mangkat nanggun MTA Solo. <susur> eh, kau yang ya? Di aku pingin. Iya, <susur> <susur> yeah. yeah. biar mereka tidak datang di sini, tapi mereka jelas dan tahu. Oh iya yeah. yeah. Mudah-mudahan besok lama-lama datang ke sini. Iya, nah. iya. Begitu Ustadz. Hmm. Jadi, nanti Mbak Ustadz, ya ditakokna karena kalau itu yang yang marahi yasinan. Uang itu sudah dijawab, tapi saya tidak puas. Hmm. Begitu Ustadz. Iya. Kiranya, dan cukup sekian atas penjelasan dari Ustaz Jokhina, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ibu, ibu Eni dari Cilacap. Ini Kak. nyambung dari nomor 10, Pak. <tuk> dari mana? Dari Nusakambangan Cilacap. Oh, sama, sama orang Cilacap. Hmm. Ya, saya genepi. Eh, Nunsew, kami mengambil kesempatan karena kami sangat jauh alangkah kurang afdolnya pertanyaan kami tadi sore kami sempat datang sini melihat jimat-jimat yang di almari dipandu oleh ibu kita silaturahmi dikarangulas menjadi saudara kita ibu nani ditunjukkan jimat-jimat tapi di situ kami lihat kalau tidak salah lihat di situ ada perlengkapan sholat maksud kami mukena Kok dimasukkan dalam jimat-jimat e, itu, e, kaitannya seperti apa, apa e, kena itu dipundi-pundi atau sebagai jimat, mohon penjelasan yang selanjutnya. Mohon maaf e, setelah pengajian ini kami mohon pamit satu rombongan, peng, e, nanti nanti setelah selesai pak maksud saya. E, e, sekian, bila hitam ikan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama ibu? Nama Bu Titi Sumartini Cilacap, Jerolegi. Kemarin kurang puas di Purwokerto, tergesa-gesa karena ada sesuatu daninhal. Iya. Moga Hai ibu, pertama dari Bu Eni dari Cilacap. Udah tahu jawabannya kok tanya. Ya, jadi di dalam mental termasuk saya tidak berani melarang orang-orang menjalankan hal-hal yang begitu bukan tugas kami ya di sini adalah pengkajian Islam dari sumbernya maka tidak orang tidak boleh, boleh ini boleh tidak boleh kalau itu urusan-urusan yang sifatnya peribadahan ya Tanya, ada tuntunannya apa tidak? Selama tidak dituntunkan, sini tidak tidak mengamalkannya selama belum tahu tuntunannya. Maka tadi, Bu Tata, kita apa tujuannya untuk apa yasin itu? Apakah ada tuntunannya? Ya. Nah, mestinya tanya kepada yang amalkan itu, gitu kan? Kalau di sini tidak mengamalkan karena tidak tahu atau belum tahu tuntunan seperti itu. ya Kalau yasin dibaca boleh apa tidak? Boleh, nah, dianjurkan. Ya, karena yasin itu salah satu dari surat Al Qur'an. Ada namanya surat yasin. Qur'an itu isinya bukan surat yasin saja maka supaya kalau membaca Quran terus mung Yasin aja Terus nganti apal, mau ning nganti balapan ndak mau ganti baca yang lain mesti Yasin terus gitu ya. ya. kenapa memang ada khasiatnya katanya gitu ya. baca Yasin berapa kali itu pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali baca di 20 kali Ya kalau perutmu lapar supaya kenyang membaca yasin, nah, kalau ibu ingin tahu, nanti sebelum pulang, cari buku kumpulan bandel brosur tahun 2008 di konter buku sana, itu dijelaskan semua, fadilah fadilah surat yasin ya termasuk kalau kamu nulis di si kertas nulis surat yasin ya Terus nanti dicelup-celup ke air putih di gelas itu. Terus diminum, seribu penyakit sembuh. Ya kan? Nah itu-itu. Itu ada hadis-hadisnya disitu ada. ya. Tapi ternyata hadisnya tidak. Oke. Nah, kalau nanti orang obati lama-lama Quran yang ada tulisannya surat yasin lama-lama habisnya jika ngobat celope seribu penyakit hilang nah, juga kalau ada orang mau mati supaya dibacakan surat Yasin katanya kalau nanti mati segera mati kalau sekiranya sehat dan waras maka harus mati bacakan surat Yasin itu di dalam bandel brosur 2008 sudah dijelaskan juga di situ. Kalau di MTA ini yang diajarkan menunggu orang Sakaratul maut, maut bukan membaca yasin tapi bacalah apa? Tahlil. Jadi kalau di MTA itu mengajarkan rud hadis Nabi, orang dibacakan tahlil itu ketika akan mati. Bukan sesudah mati, ketika akan mati. Nabi kita mengatakan, lakinumautakum bila ilaha ilallah. Bacakan orang yang mati diantara kamu dengan baca la ilaha itu tahlil. Jadi nah, kalimat tahlil itu, la ilaha ilallah. itu namanya tahlil. Itu dibacakan kepada orang yang akan mati. Karena Nabi kita mengatakan, mangka fi akhiri kalamid. La ilaha ilallah. Siapa yang akhir Hayatnya, akhir hidupnya itu Membaca la ilah ilah Terus mati, dia masuk surga Maka ini orang ini sudah Sekaratul maut Ya, diharapkan Kalau dia nanti Bisa dituntun membaca La ilah ilah terus mati Ya dia masuk surga Tuntunan Nabi seperti itu Nah, hadis yang menerangkan Hati yang sokeh ketika ada orang mati suruh membacakan yasin itu saya belum tahu yang saya ketahui hadisnya itu tidak sahih. Ya. Padahal menurut surat Al-Ahzab ayat 36 coba dibaca. Surat Al-Ahzab ayat 36. surat al surat ke-33 ayat 36 Wa Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ya kan? Orang mukmin, laki-laki atau perempuan, kalau Allah dan rasulnya sudah membuat suatu ketetapan tidak akan ada pilihan lain kecuali yang ditetapkan Allah atau Rasulullah. Barang siapa memilih ketetapan selain yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dikatakan oleh Allah, yaitu, Siapa yang tidak mengikuti ketetapan Allah dan rasul-nya? Sungguh dia telah sesat-sesat yang nyata. Nah Rasulullah buat ketetapan. Kalau kamu mau, kamu menunggu orang mau sekaratul maut, supaya dibacakan tahlil, itu ketetapan Rasulullah. Terus kita tidak bacakan tahlil, malah bacakan yang lain. Berarti kan tidak mengikuti ketetapan Rasulullah. Ternyata? Ketetapan Rasulullah, kalau kamu tidak mengikuti itu berarti Dikatakan oleh Allah tadi, sungguh kamu sesat-sesat yang nyata. Hmm? Disitulah. Dan ini hadis ini, ya dari Rasulullah, hadisnya sokhay. Kita bacakan ya, An-Abi Yurayu Rata, kola. kola Rasulullah SAW, laktinu mautakum, la ilaha illallah, fa'inahu, mengkana akhiru kalam kalimatihi la ilaha illallah ngindal mauti dakhalal janah ya. dakhalal janah ta yauman minad dari wa in asobahu qobladarika ma asobahu macam ya dari abu Hurairah rahya berkata rasulullah s.a.w talqinkanlah orang-orang yang akan mati diantara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah ketika akan mati, ia masuk surga. Satu hari itu lebih bermanfaat daripada sepanjang hidupnya. Meskipun sebelumnya ia telah melakukan perbuatan apa saja. ya Jadi, hari itu ketika dia akan mati bisa membaca La ilaha illallah itu lebih manfaat daripada sepanjang hidupnya. Yang dia sudah melakukan apa saja. Seolah-olah dengan tak kalimat La ilaha illallah itu terus dia mati, itu menebus semua dosa-dosanya. Seolah-olah. ya Karena terus dimasukkan ke surga. Itu ketetapan Rasulullah seperti itu. Tapi ada yang akalnya ikut campur lah nek, la, ilah ilallah kedawan, kune pas lah ilah terus mati. Nanti tidak ada Tuhan kecuali oh, mati udah. Lah baiknya gimana? Baiknya baca Allah Allah Allah. Nanti gue lebih pintar timbang Nabi ya. Nabi kan ngajari lah ilaha illallah ilah, kamu hanya Allah Allah. Allah. Hu hu hu gitu aja. Allahu Allahu Nah, maka itu kalau kita kembali pada surat Al-Ahzab 36 tadi, Allah sudah membuat ketetapan, Rasulullah sudah membuat ketetapan, udah ikuti. Apa yang jadi ketetapan Allah dan tetam Rasulullah itu yang paling baik. Siapa menyalahi dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya, setelah Allah sebuah ketetapan, jangan dikira itu baik. Kata Allah, dhula, dhula itu sesat-sesat yang nyata. Nah, itu kan. Nah, Maka itu, mengapa tidak dilarang? Kita nggak perlu melarang-larang orang. Hanya kita di masjid itu tunjukkan saja ilmunya. Tapi kalau belum tahu ilmunya, nggak usah ikut. Allah juga mengatakan, walataku malai salah kapihi, Ilmun Jangan kamu melakukan -tuk Perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya Inna sam'a Pendengaran Wal basoro, penglihatan Wal fuada Hati Nanti akan ditanya oleh Allah Kamu melakukan begitu itu Mendengar keterangannya siapa Kamu melakukan seperti itu Melihat prakteknya siapa Kamu melakukan seperti itu Memahami ajarannya siapa ditanya nanti kulullah ika hu anhu masullah semua kan diperintah perintah maka kita anjurkan yang belum tahu ilmunya kalau itu masalah ibadah jangan melakukannya tapi jangan menyalahkan juga ya mungkin yang mengamalkan itu sudah tahu ilmunya ya kita aja yang belum tahu maka kalau kita ingin melakukan seperti yang mereka lakukan tanya dulu dalilnya setelah ibu tadi tanya rasa di antek tidak malah bubar. Hmm. Jadi mau jelasin, mau cewek sapa, wis balapan, buat sekarang tidak hanya membaca, buat dipahamkan artinya, wah gue nih artinya malah bubar nih. jadi Quran ini rasa dipahami, kalau paham Quran nanti ndak bubar. You know? paham Quran, ya diterangkan jangan melakukan apa perbuatan ibadah yang belum tahu ilmunya, ya. Nah. Atau dalam surat Yasin itu, ya itu ada kalimat liyundira mangkana hayan memberi peringatan bagi orang yang hidup padahal Yasin Yasin dibacakan kadang untuk orang mati. Qurannya dalam surat Yasin sendiri itu mengatakan untuk memberi peringatan bagi orang yang hidup, ya, bagi yang hidup. Lah, kok malah dibacakan untuk orang mati kan ya. Nanti di, kalau diartikan di Jemaah kan ngerti, wow, berarti kalau mati orang akan naik. Ya sini untuk petunjuk bagi orang yang hidup. mulai nanti kalau diterangkan malah bubar. Kisah. Nah, itulah bedanya ibu ya. Jadi kita sini terangkan apa adanya di dalam Al-Quran dalam sunnah Rasulullah. Dah ikuti aja. Ketetapan Allah apa, ketapi Rasulullah apa? Itu yang dijalankan. Jangan membuat ketetapan yang menyalahi ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ya juga ada orang baca Quran dan senggaknya, Allah oh, kurang banter bubaleke atau ustadznya kurang pemangat, eh, banternya Allah, oh, bareng-bareng wow. itu. Bareng -bareng gitu. Lapa ada tuntunannya kalau orang baca Quran di Ah, saya juga belum tahu tuntunannya. Maka ya tidak mengamalkan. Ya kalau ikut ikut mau mengamalkan seperti itu tanya dulu yang mengamalkan kui. Apa ada dalilnya? Ada perintahnya. Ya, tadi Bu sudah mengatakan dalam surat tadi ala Araf tadi ya, suruh mendengarkan biar kamu mendapat rahmat. Lah kok Allah lah itu? Ya. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau tidak ada ya tidak bisa dilakukan. Kalau belum tahu, ya belum tahu ya jangan melakukan. Belum tahu Kita cari tahu dulu. Kalau sudah tahu dalilnya, oh ternyata ada tuntunannya, silahkan. Berarti ada tuntunannya. Ya, maka jangan menyalahkan bagi orang yang mengamalkan begitu, tapi kita juga jangan mudah-mudah ikut kalau kita belum tahu tuntunannya. Ya. Kemudian ada anak soleh, anak orang tua doakan anaknya ya anaknya soleh. Adalah anaknya era lem sholat. Nah itu nanti kalau anaknya tidak sholat, doakan untuk orang tuanya, apa diterima oleh Allah. Lawang dia sendiri aja tidak sholat. Dia kafir. Bagaimana mendoakan orang tuanya? Tentu tidak akan mendoakan. Ya, paling kalau dia mendoakan, ikut umumnya orang itu terus mem mem memanggil santri-santri kandungak ke wong tua niku mau, dungak no bapaku wis mati, ya lah kowe dia rando Aku rasalat kok kandungak, tidak, gitu. mulai nyambat kandungaknya tadi, gitu kan, Nah ya, maka itu juga anak soleh itu tidak mungkin orang solat orang tidak solat kok jadi soleh, ya? Gitu. Jadi anak yang soleh atau orang yang soleh itu orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi hamba Allah Hamba Allah yang soleh itu hamba Allah yang tunduk, patuh dengan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang sebenarnya oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Maka di hadis itu walatun yang mendoakan orang tua itu anak yang soleh lah kalau anak sholatnya tidak bagaimana dia mendoakan orang tuanya ya lah tuh orang tua malah nyegurannya salat takut karena anak es dadi uang dulu jepet dosa es uang <guluh> itulah dari uang nah itulah kalau sudah begitu orang tua takut dengan anak karena kaya nek tak tegur nggak nesu Tuh orang yang duit, orang yang pangan, dan sebagainya. Nah, akhirnya orang tuanya nurut apa yang diperintahkan oleh anaknya. Nah itulah, kalau sudah begitu itu tanda gejala-gejala kan datangnya kehancuran kiamat. Kata Nabi, tanda-tanda kehancuran umat itu apabila budak melahirkan tuanya. Jadi budak melahirkan tuanya yang melahirkan tadi memposisikan dirinya sebagai budak yang dilahirkan menjadi tuan yang dilahirkan kan anak ya lah yang melahirkan ibu lah ibu itu jadi budaknya jadi perintah anaknya harus turut tangan anaknya harus taat pada anaknya nah anaknya tidak nurut pada ibunya wong ibunya jadi budaknya karena anaknya jadi wong sugih mau nah kalau udah begitu itu alamat kehancuran dalam rumah tangga itu. Maka tanda-tanda kiamat kata nabi kalau sudah ada budak melahirkan tuannya. ya Karena ini budak, walaupun tuannya berbuat maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang Allah, malah tidak sholat juga, tuannya tidak berani menegur, maksudnya budak wani negur ya, Maka orang tua itu di dalam Islam, Sekalipun orang tuanya di dalam materi itu melarat, eh, anaknya jadi kaya, apa, jadi kaya punya kedudukan tinggi jadi presiden. Disalah, ya. Tetap kamu itu anak saya. ya, Anak durhaka kepada orang tua, semua gugur amal kebaikannya. Ya, itu kan. Jadi bagaimanapun juga posisi orang tua enggak bisa dibalik ke sing lairke malah jadi budaya. Nabi, Nabi mengatakan tiga hal yang merusak amal kebaikan. Tiga hal yang merusak amal. Satu mensekutukan Allah berbuat syirik. Yang kedua durhaka kepada orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dijadikan budaknya itu durhaka kan? Yang ketiga lari dari medan juang sebagai pengecut, itu semua amal kebaikannya rusak. Maka anak-anak yang masih punya orang tua hati-hati, ya orang tua harus dihormati, diposisikan pada tempat yang semestinya. Jangan jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan jadi durhaka. Nah itulah tanyaan Ibu tadi. Kemudian di jimat itu ada mukena ruko, dan itu memang itu yang ditaruh di situ itu semua jimat. Ada, nanti jangan dikira putih-putih itu dikira mukerno, itu kafan. Kain kafan. Jadi orang yang mengikuti ya, suatu kegiatan oleh gurunya itu supaya simpan kayak kafan itu, nah, itu mempunyai khasiat apa begitu? Nah setelah dia ngaji ngerti, kayaknya diserahkan di sini, iya karena itu dimat ya tak kumpul kayak ke amor keris, amor apa kul buntet, tahu kul itu apa tahu? Kul itu keong, yang sawah itu, loh. tapi ini buntet, tidak ada dagingnya, ya. Mulai terus hati simat, mulai Kiai Nagasasra, no ya, jadi sini ada Kiai Nagasasra, no <coughs> ada Kiai Kiai Tani, barang ada itu, komplit. Belum ngasih ajio jonyang Kiai Nagasasra, no Kiai Tani orangnya, ya dah. Ini lah lihat, ya. jadi tidak ada apa itu yang dikumpulkan di situ bukan kok mukernota ya kalau itu dijadikan jimat ya memang itu jimat ya kumpulkan di situ di situ ada tulisannya kan jimat menyesat umat jadi kalau mempercayai yang di sana itu ada kekuatan kekuatan doa eh, pada karomahnya ada pewa eh, itu ya perbuatan syirik maka mempercayai itu jadi sesat ya orang-orang tadi kan mengawui ibu tadi kok dengan dukun, wanita di santet. Tapi sekarang memang sejak kecil kita sudah ditanamkan, ditakut-takuti dengan santet. Ditakut-takuti dengan wong pinter. Dan yang wong pinter itu siapa? Dukun. Mbah Margon nerokok itu loh. Ya, lo Margo Neroko kok. Dita, dipilih malah disenengi. Margon nerokok coba. Margoi jalan, nerokok ya, Nah, jadi dalan yang ngerokok, ya. Maka sampai sekarang kan nggak ada tuh yang bisa nyantet saya. Memang santet mengenai orang itu tidak ada. Saya begini itu muluskuamu semua, jangan takut disantet orang. Oh raisa, raisa, Jadi orang bisa nyakiti orang dari jarak jauh. Terus disakiti leboni linggis, gegere, apa lebuani telaknya, lebuani dombundel Pak Hidup bohong itu. Ya, bohong. Nah, aku malah ngeleboni telah Paku Hidup, bisa. Nah, itu dari jauh, oh, enggak bisa, itu mesti bohong. Nah, kalau bisa, aku datang ke tumbal gelem. Ayo santetan kau ngenti. Saya mau. Nah, itu memang orang eneng, ngono kita ada. Kalau kita mau berpikir, kalau Orang Indonesia tuh pintar tukang santet, tukang santet. Oh, ora dijajah, tidak di tolong atau selik, saya ketahun. lima puluh tahun dijajah Belanda, Inggris, Jepang, ya itu, Bahwa itu di santet nih, jenderal-jenderal lagi nih. Eh, kita rasa, tentara, kumpul, gawe, dukun-dukun santet nih. Eh, lagi, santet tena, jenderal, Jepang, jenderal Belanda, jenderal Inggris, misal melepuh pada melepuh Indonesia, santet kafe kan, ya, tadi Rasul kok, kenapa tidak dimanfaatkan itu? Nah, mulai bohong-bohongan. Selama bangsa kita mempercayai yang begitu-begitu, bangsa itu akan tetap terbelakang, bodoh, belakang. Abi ya bang, eneng wedgedi bodoh, judei kau yunie larang, negar ya peti, cari ada sing tunggu, ya malah ada di daerah Mbak Seng, Soekarjo, itu ada lele kolam di sini, lele. Ya rawani jikuk. Akhirnya, si kentel di jikuk, eh, <tuh> ya rawain itu, ya diracun Mati gap ya? Akhirnya mati, harumangan ya rawani. Itu adakan upacara penguburan. Nah, <tuh -tuh. nah, itu masa begitu kan ya. Oh, manusia itu diciptakan oleh Allah, menjadi khalifah di bumi ini. Semua yang ada ini diserahkan oleh Allah untuk manusia diatur. Wa khola maafil ardi jamian. Aku ciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi ini, Kamu atur. Aku malah takut karo lele, takut karo pohon, ya. Nah begitu itu kan. ngajari siapa gitu? Dari takut, ngerti pun tidak sudah takut. Itu, waktu gendruwo barang bilang di tempat bapak-bapak ibu yening itu gendruwo ada to. Ada apa Ah, Itu cerita turun temurun, ya gendruwo barang yening. Pokoknya sekarang metu TV wi malahan yang pocongan bisa mencolot mencolot. <laki> Lagi itu kok jadi ya ditakuti dengan ngaji Al-Quran ini semuanya harus di hilangkan dari keyakinan kita adanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada jangan diadakan. Diada Mulai itu kan go kalau go'if kan kamu tahu? Yang tahu kuncinya yang itu hanya Allah, kalau Allah tidak mau tahu kok kamu tahu? Nah itu kan. Ya mudah-mudahan sudah dipahami.